TWICE SEES THE LIGHT TRAILER EXPLANATION Sebuah judul yang masih senada dengan judul tur dunia mereka, seperti secara eksplisit mengartikan kepada kita bahwa serial youtube original ini akan menceritakan tentang bagaimana perjuangan TWICE meraih cahaya yang didefinisikan sebagai sebuah pencapaian mimpi dari semua member. SEES THE LIGHT, yang mana bisa diartikan meraih cahaya dalam bahasa Indonesia seperti secara gamblang memberikan kita Pesan bahwa isi dari serial ini adalah tentang bagaimana mereka berjuang, berkonsistensi untuk tetap memberikan penampilan terbaik mereka kepada para fans yang hadir ke dalam tour dunia mereka. Dan untuk serial ini, YouTube original membuat 3 trailer utama dan membuat pula trailer yang masing-masing berisi dari pendapat para masing-masing member yang diupload secara bergilir setiap harinya. Mari kita breakdown seluruh trailer yang sudah dirilis. Siap once? Let's go! Oke okay, once di trailer resmi mereka kita langsung diperlihatkan betapa perkasanya Twice ketika di atas panggung sebuah highlight yang sangat dijagokan ketika para member berdiri di tengah lautan One's yang membanjiri arena dengan sedikit cuplikan voice over dari para member yang bikin kita semangat buat nonton abis trailernya sedikit merinding pastinya karena Jagoan kita terlihat sangat perkasa di sana, dan kemudian scene berganti dengan memperlihatkan potongan gambar para member, di mana mereka sedang berlatih dan terlihat kelelahan ngantuk. Tapi dengan bumbu voice over yang mana kayak bilang, "Tenang, wos. kami bisa melakukannya Di mana kembali sedikit membuat hati kita tergugah pastinya, dan kemudian trailer kembali mengajak kita. Ke benang merah trailer ini, yang mana menceritakan tentang perjuangan dan persatuan, dan saling bantu-membantu antar member, dan kemudian trailer pun berakhir. Kemudian, YouTube original merilis trailer khusus, yang dimana scene pertama trailer ini masuk bersama Beat yang pelan dan sedikit melankolis, serta cuplikan footage selama ketika mereka masih trainee dengan voice over yang bercerita seputar bagaimana mereka dahulu tetap teguh dengan mimpi mereka dan tetap fokus untuk lainnya. Dan juga sedikit disinggung bahwa di tengah tour mereka harus ditinggalkan oleh salah satu member yang bernama Mina untuk rehat dan menjalani rehabilitasi untuk penyakitnya saat itu. Sebuah memori yang cukup pahit untuk kita semua ingat. Seakan kembali ngingetin kita bahwa nanti di serial juga akan menampilkan bagaimana member struggling untuk perform tanpa salah satu dari mereka wah pasti sedih banget sih lalu kemudian beat dari backzone pun perlahan naik dan trailer pun berakhir Sis the light mungkin akan menjadi the whole package yang bisa berisi semua emosi mulai dari lucu sampai yang sedih dari nol hingga di puncak mimpi dari bukan siapa-siapa hingga bisa membagi kebahagiaan kepada para fans juga terlihat di trailer kalau pengambilan gambar dan eksekusi di serial ini sangat dilakukan dengan baik. Kualitas gambar yang sinematografinya terbaik, aspek belakang layar yang juga tentu akan membuat kita penasaran dan bagaimana para member bisa berkembang hingga mencapai mimpi mereka. Ini yang bikin saya penasaran banget akan dikemas seperti apa serial ini nantinya. Serial ini akan tayang setiap minggu pada hari Rabu jam 11 malam waktu Korea Selatan atau ya setel saja pengingat pada video penayangannya agar kalian tidak ketinggalan Dan untuk kalian yang suka sama video saya Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya Saya Hafid dan sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya Fighting